serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah berasa sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar baik pasti langsung dari idola kesayangan Kegabar pertemuan persahabat kita lihat di sini sebuah yang spesial Wow, Leslar ini masuk ke podcast-nya Bang Haji Romairama persahabat ya Dan vlog terbaru juga sudah di-up di channel Youtube Leslar Entertainment Berkolaborasi bersama Bang Haji Romairama, ini seru banget persahabat ya yang belum mampir Silahkan cus ke channel Youtube Leslar Entertainment Karena vitamin bahagia Disuguhkan persahabat ya kolaborasi bersama Bang Haji Roma Irama. Momen ini pun persahabat kita lihat di sini Banyak sekali mendapat tanggapan komentar dari para sahabat. Ya ini dari akun Ripot, Rita Putri 40 mengatakan. Tetap ngelawak ya Papa Bila di depan Raja Dangdut juga pasti garing kriuk jayus. <laughs> ini sih banyak banget persahabat ya Papa Bilar, ternyata ini masih bisa melawak ya di depan bang haji roma irama ini seru banget makanya langsung aja ke channel youtube leslar entertainment yang belum nonton yang belum mampir karena ini seru banget dan kita lihat juga persahabat ada sebuah spesial yang kita dapatkan dari leslar metafors perhatikan persahabat ya ini kabar yang untuk warga konoha awal dari dunia baru masa depan leslar rian ada di depan mata wow luar biasa. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Heboh dalam Leslar dapat rekor baru. Leslar habis ludes saat private sale hanya dalam 30 detik dan sold out di pre -sale selama 12 menit kemarin, Minggu 6 Maret 2022, tepat saat launching di platform Pancake Swap. Dolar Leslar Stabil mengalami kenaikan signifikan di angka 300% Siapa yang udah jadi bagian dari Leslarian? Ya? Bagi yang belum, segera bergabung dengan komunitas Leslar Metaverse Wow, Masya Allah bangga bersahabat ya Project dengan roadmap terstruktur dan nyata dalam membangun dunia digital Metaverse Ini sih luar biasa, kebanggaan banget Semangat terus mudah-mudahan Leslar Metaverse jaya dan sukses selalu Amin Kita lihat juga persahabat keunggah berikutnya Helmiah ya aja persahabat ya Sampai bila Leslar Metaverse ini luar biasa Anak-anak muda hebat menciptakan tentunya kejutan baru seperti Leslar Ini sih luar biasa banget persahabat ya Bangga Alhamdulillah Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan dari orang-orang yang hebat, orang baik yang selalu terus mensupport support keluarga Leslar Di postingan ini pun mendapat banyak tanggapan komentar yang tentunya positif persahabat salah satunya Dari akun Afri.ilachika mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarokallah, semoga makin sukses Makin berkembang, bersinar, terus menerus, dan makin berkah, amin, Allahumma amin. Wah, Masya Allah, baik persahabat, ya doa-doa baik, kita selalu aminkan, semoga terkabul, dan semoga untuk fans sejati tetap kompak dan solid, mensupport mendukung, untuk idola kita. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga, ini kita mampir ke fashionnya Abang L, persahabat ya. Perhatikan nih baju Abang L, outfit yang dipakai ketika bersama Fauzah Bilar, baju sekaligus rompi nih persahabat ya, baju kodok tepatnya. Ini dibanderol untuk keseluruhan persahabat ya, ini 2 juta lebih. Wow. Luar biasa, bukan menyombongkan tetapi emang ini nyata banyak persahabat ya. Kita patut bersyukur, Alhamdulillah Mudah-mudahan berkah barokah dan selalu dilancarkan rezeki idola kita Dan untuk kita semua juga yang selalu mensupport dengan tulus Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kebahagiaan Dipermudah apapun segala urusan kita semuanya, amin dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada ungan special info yang kita dapatkan dari Al-2W Ini menghimbau juga persahabat yang untuk warga Konoha jadilah bagian dari sejarah Bersama-sama voting Leslar di SCTV Music World 2022 Join sekarang tuh sahabat ya Ini menginfokan untuk warga Konoha jangan sampai lupa untuk selalu memvoting di SCTV Music Award 2022, karena dukungan kita sangat berarti banget nih. Mudah-mudahan Leslar bisa memborong piala penghargaan. Tentu kita juga masih menunggu kejutan lain di malam hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhaga selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.